engkau telah berdua Tentang engkau kini bahagia Baruku sadari selama ini Kau hanya milikku dalam pipi Di sini di dalam hati ini, doaku ikhlas untuk diriku. Tiada yang seram kita berdua, mungkin begini perjalanan. I'm uh -huh. Engkau kini bahagia, baru ku sadari selama ini kau hanya milikku dalam. Be real Aku. Begitu yang kau ucap di bibirku menjadi duri. Terima